Vena mineral kita adalah yang terbesar di dalam Blue Rock Grounds dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, angka seperti itu tidak besar untuk tempat seperti Blue Rock Grounds. Untungnya, dengan memberikan reputasi daosek kami, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kami. Petik 2, lebih dari selusin sosok terbang di atas urat mineral merah cerah di depan mereka fang memperkenalkan ranjau ini, yang dimiliki oleh Dao Sek mereka, kepada kelompok Lindung di sepanjang jalan. Mata Lindung terus memindai sekelilingnya saat dia berada di udara. Keamanan tempat ini bisa dianggap cukup ketat. Kadang-kadang, individu akan melintas di udara ketika mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar pembuluh darah. Ukuran tambang Nirvana kristal ini jauh melebihi harapan Lindong. Saat itu, ia pernah menemukan tambang batu yang Yuan di kota Qingyang. Namun, tempat itu sulit menahan lilin jika dibandingkan dengan tempat ini. Di bawah kepemimpinan Yuanfang, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian yang lebih dalam dari tambang. Dibandingkan dengan luar, warna di sini semakin merah-merah. Seluruh negeri tampaknya akan terbakar. Memberikan penampilan yang sangat misterius. Yuan Fang bergegas keluar sebelum tiba-tiba mendarat di puncak batu yang menonjol. Dia melihat ke arah depan, sementara Ying Huan Huan, Lin Dong, dan yang lainnya juga dengan cepat turun dan menatap ke kejauhan. Di depan puncak batu, ada hutan merah terang. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan, dan ketika angin bertiup di dedaunan merah yang berapi-api, mereka segera berkarat dan menari, muncul seperti lautan api. Mata Lindong menyapu hutan merah terang itu, dan matanya dengan cepat sedikit fokus. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan puluhan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan, apalagi mereka semua sangat kuat. Kemungkinan mereka tidak akan kalah dari seorang ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Binatang Iblis, Lindong melirik Fang Yuan dan bertanya, Fire Crystal Demon Ape. Binatang iblis yang ditemukan di blue Rock Grounds. Mereka sangat merepotkan untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kemungkinan para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan mati. Yuan Fang berbicara dengan suara serius. Begitu banyak kerai iblis api kristal di sebelahnya. Jiang Kun dan Yuan Ling terkejut. Meskipun mereka adalah para ahli yang telah maju ke tahap tujuh Yuan Nirvana, jumlah seperti itu akan agak sulit untuk ditangani. Kakak Tetua Fang, tidak ada api kerai iblis kristal telah muncul di sekitar tempat ini di masa lalu. Bukan. Mengapa begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba muncul sekarang? Ing Huan Huan sedikit mengernyit dan bertanya. Aku juga yakin, selain itu, Fire Crystal Demon Apes ini sesekali akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kami. Ini telah membuat kami tidak punya pilihan selain untuk menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama. Yuan Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Lin Dong tiba-tiba berbicara. Dia menyaksikan ketika mata berbalik ke arahnya saat dia melanjutkan. Binatang iblis sangat sensitif terhadap energi alami. Karenanya, mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti memiliki motif untuk berkumpul bersama. Kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu. Tetapi kami tidak menemukan harta alami. Yuan Fang mengerutkan alisnya dan berkata, Hanya karena itu tidak ada di sana sebelumnya tidak berarti bahwa itu tidak ada sekarang. Lindung merentangkan tangannya dan berkata, kita mungkin harus memasuki hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul. Mata Lindung mengabaikan hutan merah berapi saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan bahwa energi alami di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. Memasukkan, kera iblis kristal api itu tidak mudah dihadapi, kata Yuanfang. Jiang Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Itu tidak akan mudah untuk mengisi melewati sejumlah besar fire crystal di menapes. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Lindong sedikit mengernyit, itu mungkin untuk secara paksa masuk. Namun, kemungkinan hanya mereka berempat yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya di antara kelompok ini. Serahkan padaku, mengapa kita harus berbentrokan dengan orang-orang bodoh itu? Ying Huan Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan, sementara Lindong sedang berpikir keras. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap mata hitamnya yang besar, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak akan meremehkannya karena usianya, karena dia bisa menjadi murid langsung senior Sky Hall. Kemungkinan bahkan orang bodoh pun tidak akan yakin jika ada yang mengatakan bahwa Ying Huan Huan tidak memiliki kemampuan. Tubuh anggun Ying Huan Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di langit di atas hutan dan melambaikan tangannya saat pilar Yuan Power langsung melesat ke hutan. Mengaung, Yuan Power meledak di dalam hutan. Segera banyak raungan marah terdengar. Suara angin kencang terdengar ketika puluhan kera merah besar berapi-api muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata merah cerah mereka menatap Ying Huan Huan dengan ganas. Lindung sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa kera api kristal iblis ini. Mereka sekitar beberapa lusin ukuran. Dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah mereka ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan keras terus menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan-Huan melayang di udara. Dia menatap fire Crystal di menapes. Hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan dengan lembut menariknya melintasi ruang kosong di depannya. Energi hijau redup berkumpul setelah tangannya melewati udara. Sepintas. Itu tampak seperti beberapa string hijau. Dong. Tangan Ying Huan Huan dengan lembut menggoda sitar di tangannya. Segera. Musik sitar merdu mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata lindung terfokus pada suara sitar yang ditransmisikan dari jari-jari Ying Huan Huan. Ketika suara sitar memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit buram dan hatinya langsung tegang. Segera, dia mengaktifkan daya yuannya dan menutupi kedua telinganya. Menghalangi suara sitar. Serangan gelombang suara, ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ying Huan Huan akan benar-benar dapat menggunakan suara sitar sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini akan benar-benar membuat beberapa orang lengah. Bang-bang, sementara lindung kagum. Fire Crystal Diamond Apes di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu, mereka semua jatuh satu demi satu. Menabrak tanah dan membuatnya bergetar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditidurkan oleh Ying Huan-Huan. Selesai. Sudah berakhir. Ying Huan Huan sedikit melengkungkan bibirnya ketika dia melihat ini. Baru pada saat itulah dia menampik senar sitar di depannya. Dia berbalik dan melihat Lindong yang terpana karena kebanggaan segera membengkak di dalam hatinya. "Ini bukan apa-apa, itu salahmu untuk selalu bertindak tidak terpengaruh di hadapanku. Kuat, Lindong tidak bisa membantu, tetapi mengangguk saat dia diam-diam meningkatkan penilaiannya terhadap Ying Huan Huan." Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggabungkan Yuan Power dan suara sitar. Kemungkinan bahkan dia akan menemukan serangan Ying Huan-Huan sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi. Kita akan memasuki hutan untuk melihat dan melihat apa yang telah menarik orang-orang itu. Ying Huan-Huan melambaikan tangannya dengan gaya seperti kakak perempuan. Setelah itu, dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah berapi-api. Sementara kelompok lindung dengan cepat mengikuti seluruh kelompok langsung dibebankan ke hutan. Karena tidak adanya fire crystal di menapes, mereka dapat dengan lancar memasuki wilayah hutan. Gemerincing. sosok lindung mendarat di cabang pohon saat dia mengerutkan kening sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan kekacauan dalam kekuatan yuan alami. Sumber Kekacauan Tampaknya ada di suatu tempat di depan mereka. Lindung mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan-Huan berseru kaget. Jantungnya segera melompat dan tubuhnya bergegas maju. Dalam beberapa kilasan, dia muncul di sampingnya. Pada saat ini, mata Ying Huan-Huan melebar. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan kejutan yang kaya saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah cerah. Namun, tanah itu sudah terkoyak. Sebuah pohon hitam menerobos tanah. Cabang-cabang menutupi pohon hitam ketika berkedip dan memancarkan kilau seperti baja dingin. Dimungkinkan untuk menemukan beberapa simbol kuno yang terbentuk secara alami di pohon itu. Sementara riak yang luar biasa sedang tersebar dengan tenang. Selain itu, hal yang benar-benar menarik perhatian seseorang adalah lima buah api berwarna merah menyala yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini bergetar. Seolah-olah akan jatuh. Ini adalah, murid Lindung menyusut sedikit. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti objek yang luar biasa berdasarkan aura yang dilepaskannya. Pohon kuno Imortan Yuan, Ying huan, huan dengan lembut menutupi mulutnya dengan tangannya. Guncangan hebat memenuhi wajahnya. Hal ini, mengapa itu muncul di sini? Duo Jiang Kun juga terperangah ketika mereka bergumam. Hutan benar-benar sunyi. Semua orang tertarik oleh pohon hitam yang tampaknya telah pecah dari tanah. Ying Huan Huan menatap pohon hitam dengan sukacita yang tak tertandingi. Segera setelah itu, dia tidak bisa menolak dan mencoba untuk pergi. Namun, sama seperti dia telah mengambil langkah maju, ekspresi wajah lindung tiba-tiba berubah secara drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menariknya kembali. Bang, tanah tempat Lindung dan Ying Huan Huan berdiri tiba-tiba hancur berantakan ketika yang pertama meraih yang terakhir dan menariknya kembali. Tangan merah besar yang berapi-api meledak dari tanah. Setelah itu, sosok merah berapi-api raksasa keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindung membawa Ying Huan Huan saat mereka mendarat di pohon besar. Matanya memandang ke arah tanah terbang di mana kera merah gelap raksasa berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat mengerikan dan menakutkan tersapu seperti badai. Fire Crystal Ape King. Ekspresi Ying Huan Huan sedikit berubah ketika dia melihat pria besar ini. Yang warna dan kilaunya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.